ini sih wajib ditonton dan wajib kita dukung karena kekiutan, kemesraan, keromantisan diperlihatkan oleh Lesti dan Rizky Billar. Apalagi mereka naik perahu berdua persahabat ya. Bener-bener mirip seperti film My Heart nih. Wow, luar biasa banget persahabat ya. Yuk sama-sama kita kompak, sama-sama kita dukung karya-karya terbaik dari Leslar Entertainment dan idola kesayangan kita. Masya Allah banget ya, kebahagiaan Alhamdulillah kita dapatkan lewat vlog terbaru Leslan Entertainment Kita simak juga di kalimat caption yang dituliskan oleh Official. Meleleh hati ini, nonton sampai ending, cute katanya tuh Yuk salah sama kita nonton sampai ending Ini cute banget ya Luar biasa, kebahagiaan selalu disuguhkan oleh pasangan Lesti dan Bilar Kemudian tersapa di simak juga ini ada vitamin bahagia yang kita dapatkan Masya Allah banget ya hari ini Lesti Bilar bertemu dengan Bapak Helmi Yahya bersama Korudi Salim juga Wow ini kejutan juga untuk keluarga Konoha sepertinya bakal ada vlog yang luar biasa juga yang akan disuguhkan Perhatikan juga tangan Papa Bilar, sahabat yang selalu menjaga Bunda Lesti. Wah, wow, Masya Allah banget ya. Pokoknya outfit yang dipakai pun setiap hari selalu kece banget persahabat ya. Doakan, apapun yang dilakukan hari ini selalu dipermudah dan selalu diperlancar. Postingan ini pun di-repost kembali ya oleh akun Leslar Sik. Ada sebuah kalimat caption juga yang dituliskan. Masya Allah, Pak Helmi Yahya katanya tuh bareng Leslar ya hari ini. Komentar pun banyak sekali diberikan kita lihat persahabat ya dari akun Instagram Wahyani Umi mengatakan masya Allah padat banget jadwal mereka berkah Amin dan kita lihat juga persahabat ya komentar selanjutnya dari akun Yanaal 2 mengatakan masya Allah kesayangan lagi di kediaman Om Helmi ya saya selalu orang-orang hebat Amin banget persahabat ya masya Allah doa baiknya selalu diberikan kepada idola kesayangan kita selanjutnya persahabat ya Bunda Lesti pun Sebelumnya mengunggah sebuah postingan foto momen saat menghadiri acara live launching produk terbaru MS Glow dan kita juga self-hoc persahabat ya dengan kalimat caption yang luar biasa Ini salah satu pesan penting nih dari Bunda Lesti untuk semuanya Bunda Lesti mengatakan Orang membicarakan kita tidak baik bukan berarti kita harus membalas hal yang sama Mengalah untuk menang, belajar jadi orang lebih baik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 pesan penting banget untuk warga Konoha dan semuanya persahabat ya kita semua mudah-mudahan selalu menjadi orang baik dan selalu bahagia ini betul banget ya kata-kata dari Bunda Lesti sangat menginspirasi dan sangat memotivasi banget ya orang membicarakan kita tidak baik bukan berarti kita harus membalas hal yang sama itulah pesan dari Bunda Lesti kejora di postingan ini pun tentu banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan kita simak persahabat dari TV3 Carlina ikut menanggapi Setuju banget sayangku katanya tuh Wow respon yang positif banget dari TV3 ya Masya Allah dan ada Papa Bilar juga yang ikut menanggapi Begini tanggapan Lesti Aduh, Papa bilang ada aja nih kelakuannya yang selalu saja bikin ngakak banget ya Komentarnya begini nih tanggapan Lesti katanya tuh ya <laughs> Ada juga bersahabat ya tanggapan dari Bang Awan Potret nih Bang Awan mengatakan di kalimat komentar Orang bicara karena punya mulut katanya tuh Ternyata komentar Bang Awan ini gercep banget ya Digas oleh Bunda Lesti Bunda Lesti menjauh komentar Mulutmu harimaumu katanya tuh Kalau sudah berbicara Bunda Lesti emang luar biasa banget ya Doakan mudah-mudahan selalu sehat bahagia Selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik Kita lihat juga persahabat ya Di postingan selanjutnya ada momen spesial yang kita dapatkan juga Sisa semalam bersama Menur Soekarno Masya Allah banget ya bangga Karena Lesti dan Rizky Bilar Ini dikelilingi oleh orang-orang baik Support semakin banyak juga dari orang-orang baik Doakan apapun yang dilakukan oleh Menurut Soekarno dan Leslar Diberikan kemudahan dan diberikan kelancaran Serta kesuksesan Kita masih menunggu cidukan terbaru dan kabar baik selanjutnya di sore hari ini Jangan kemana-mana, total stay tune ya di channel ini terus Biar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru Kabar baik, kabar bahagia dan tentunya kabar terbaru dari idola kita Lesti dan Rizky Bilar